Apa kabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Hari ini adalah hari basikal baru untuk Master Bike Mechanic, Kaiser Moss. Paket basikal Bike Friday dan lama datang di dalam satu kotak bungkusan yang sangat rapi. Segala bahagian basikal dibungkus dengan plastik gelembung dan kadbod untuk melindungi basikal dari tercalar ataupun rosak ya semasa di dalam perjalanan ke sini ya. Lama kita menanti ketibaan Basikal Bike Friday Diamond Lama ini, dan minggu ini kita beruntung sekali, ya mendapat kesempatan ya membuat satu video dari pembukaan kota ke meningkat naik komponen dari yang asal kepada yang lebih sesuai dan sekaligus membuat persediaan basikal untuk kayuhan pengembaraan pada hari-hari yang mendatang. Kazemose mengambil Bike Friday Diamond Lama yang berwarna ungu. Ya Dengan memilih set komponen Continental Divide yang datang dengan 20 speed dengan disc brakes yang bersama rack depan dan belakang. Sila lihat kotak penerangan di bawah untuk ciri-ciri yang lebih lengkap dan terperinci. Ya, Basikal lipat by Friday dan Merlama yang menggunakan besi chromoly 4130 Ya untuk rangka badan yang paling sasa, tahan lasak. Dan pada masa yang sama, keanjalan yang memberi pengayuh kembara keselesaan dan keselamatan untuk menangani pengembaraan di jalan-jalan berbatu kerikel, salju dan tanah runut. Dengan roda yang berukuran 20 inci yang mampu membawa muatan lebih kurang 230 lb yang penuh ya untuk menyeberangi benua dunia atau saja kayuhan untuk meneroka. Sebagai master bike mechanic, Kazemos dapat membina sebuah basikal yang menggunakan peralatan basikal yang lengkap yang untuk kerja-kerja meningkat naik dengan mudah. Dari batang pemegang atau handlebar yang lurus, Kazemos Moss menukar pada batang handle titanium ala Jones Bar yang bersama getah pemegang dan tangkai atau unstem untuk menambah keselesaan semasa mengayuh jarak jauh tanpa ada rasa panas pada tapak tangan. Uh, pemicu transmisi stok atau trigger shifter akan ditukar ganti dari Shimano Deore ya, kepada Shimano XTR ya, untuk membawa gear 11 speed dengan pengungkil brake dari Avid Bike Friday Diamond Lama adalah basikal semi custom ya, yang menggunakan komponen-komponen basikal yang standard tanpa ada komponen yang khusus ya dan basikal Diamond Lama hanya dibuat apabila ada tempahan dari pelanggan. Jadi ya kawan-kawan, ukuran badan perlu dibuat ya semasa mengisi borang tempahan ya dengan bayaran yang penuh dan langsung menunggu giliran ya selama lebih kurang 4 atau 6 bulan ya sebelum basikal siap dihantar dari US Amerika Syarikat. Angkut Brake atau Brake Calipers dari Avid ya diganti dengan brake mechanical ya TRP spire Ya, ia menggunakan dua piston yang bergerak secara bebas untuk memberi daya kekuatan berhenti ya dengan tepat dan sama rata Dan derailleur Shimano XTR M9100 11 speed, ya yang menggunakan sangkar gear yang panjang, ia ya, akan menggantikan derailleur belakang Shimano M6000 ya yang datang stok bersama diamond lama. Rantai basikal 10 speed yang datang stok bersama diamond lama juga dibuka untuk nanti diganti dengan rantai 11 speed ya untuk menyesuaikan dengan derailleur dan cassette belakang yang khusus untuk 11 speed ya dan setelah derailleur belakang ditukar ganti angkup event bb5 ya diganti dengan trp spira brake caliper ya untuk brake depan dan juga di belakang Ya di sini kita melihat mudahnya Kaiser Moss ya menukar dari satu komponen ya kepada komponen yang lain dengan mudah ya seperti menukar baju dengan tanpa memberi sebarang usaha ya Kaiser Moss ya mencuba roda yang dibina sendiri dengan tayar uh, Swallow sebesar 2.1 inci ya untuk mengira jarak atau clearance pada pergantungan rantai atau chain stay Dan juga pergantungan tempat duduk ataupun seat stay ya, Di belakang rangka badan basikal Dan nampaknya masih ada lagi ruang untuk tayar yang lebih besar uh, Kaizen Musk mempunyai banyak idea ya yang baik Dan kadang-kadang pelik juga ya kawan-kawan ya Untuk basikal yang dibuatnya Ya, untuk diri sendiri maupun basikal ya untuk kawan-kawan yang rapat dan terdekat ya kasi mau sebab tanya ya, pendapat kita ya bagaimana jika brake caliper hybrid joint tag R1 ya yang menggunakan teknologi hydraulics dengan tarikan kabel dipasang ya, ya why not kita jawab ya pandai-pandai saja ya tapi sebenarnya kita hanya melihat Warna hijau yang kena dengan warna ungu pada rangka badan dan roda basikal yang maka bike Friday Diamond Lama akan menjadi lebih menarik sebagai konsep bike ya, dengan warna skema yang lebih menonjol dan berbeza dari basikal lipat yang lain. Uh, kembali kepada COVID Basikal, ya, Shimano XTR SLM 9000 ia ya, akan menggantikan pemicu transmisi stok Shimano 10 speed ya dengan pengungkil brake atau brake lever ya dari Avid dengan bekalan barangan basikal yang berbagai ya Kazamos boleh menukar apa saja komponen yang mengikut ilham yang mendatang kalau tidak dia akan membuat balik atau repurpose ya barangan yang sedia ada untuk dijadikan komponen yang lebih berguna untuk projek basikal seperti diamond lama Dan sebagainya uh, Keset sebelah speed yang dipasang Pada hub ya, yang menggunakan Sistem kikiran atau ratchet ya, Untuk menarik Gear dengan lebih pantas ya, Dan cepat ya. Nampaknya sebelum uh, Tayar swallow ya, Berkesempatan menjejak bumi Sekarang tayar michelin white wall pula Sudah mengambil alih tempat untuk melengkapkan skema warna konsep bike Kaisermos, beginilah ya kawan-kawan etika kerja Master Bike Mechanic Kaisermos yang tidak akan merasa puas ya sehingga projek di tangan menjadi lebih sempurna bagi basikal sendiri ataupun juga untuk kawan-kawan. Ya dengan roda belakang dipasang dan tayar dipam angin pada 60 psi ya dan kemudian segala skru dan uh, kabel diikat rapi dan bike friday diamond lama sudah nampak jelas akan menjadi tidak lama lagi. Uh, rantai stock 10 speed yang telah dibuka tadi sekarang diganti dengan rantai 11 speed ya untuk cassette dan derailleur belakang ya. uh, Dan setiap satu gear di depan dan belakang ya diuji ya dengan sangkar gear derailleur diperhatikan. Agar tidak menjejak bumi dan juga menggesel pada tayar atau lady spoke roda. Ya dengan tiller depan ya diselaraskan sedikit ya enjin bike friday dan bernama uh, sudah pun mula nampak siap. Roda yang dibina Kaiser Maus ya diikat dengan lady spoke sapin ya pada hub DT Swiss 350 ya dengan Roto 160 mm Ya, menggunakan bingkai roda Busy Sport Cycle yang kemudian diikat pada sepit udang dan brek depan diselaras untuk menggigit dengan lebih terkawal. Getah pada batang pemegang atau handlebar, ya, diselip dan skru yang mengikat pada pemicu transmisi dan juga pengungkil brek yang diketatkan, yang menggunakan tong skru driver dengan tekanan. 5 Nm. Tinggi rendah bahagian cockpit ya di selaras ya mengikut ukuran badan dan batang stem telescopic bike Friday Diamond Lama. Yang membuat ulahan ini menjadi lebih mudah. Bila nanti basikal Bike Friday Diamond Lama ini keluar ya, perubahan atau adjustment yang terakhir akan dilakukan sekali lagi ya, semasa kayuhan untuk menyempurnakan persediaan basikal atau bike setup. Bangku kulit selak Italia dipasang atas tunggak King Creek Tart Buster ya, yang datang dengan kelengkapan Eurotain Elastomer dengan kadar kemampatan atau compression dan pelindapan atau damping yang berbeza ya, untuk memberi keselesaan semasa mengayuh. Uh, setelah tinggi rendah, tonggak basikal atau seatpost di selaras ya, Mengikut ukuran pendek atau panjangnya kaki pengayuh Basikal bike Friday Daman Lama hanya tinggal dipasang dengan injak pedal Dan boleh dikatakan sudah pun siap dan selesai Rek depan dipilih untuk dipasang ya, Buat membawa beg bagi mengisi mu muatan seberat 20kg Terima ya tetapi kita tidak dapat melihat ya bagaimana rak belakang dipasang kerana ia belum lagi dihantar kerana besi yang diperlukan untuk membina rak yang dikatakan tergendala dari pembekal di sana dan belum lagi tiba di kilang by friday semasa penghantaran basikal lama ke sini walaupun begitu berat keseluruhan by friday dan lama dengan apa yang ada sekarang ini dengan rak depan Tampenjak pedal adalah 12 kg ya pada kadar skala dan pada masa kini Bike Friday uh, Diamond Lama ya tidak dapat menunjukkan lipatan dengan yang baik ya seperti basikal lipat yang lain ya kerana rek belakang masih belum disiap hantar ya uh, lipatan Bike Friday Diamond Lama tidak membuka pada rangka badan basikal yang melainkan dengan melipat rangka segitiga ya, di belakang ke roda hadapan yang dengan stem ditarik keluar dan diikat pada gumpulan lipatan. Ramai pengguna Bike Friday dan berlama telah mengubah suai ya, basikal mereka untuk memudahkan basikal untuk dipunggah di dalam bas, kereta api dan kapal terbang. Saya tidak dapat menafikan ya, yang Bike Friday Diamond Lama ini telah membuka minda saya untuk merubah cara saya mengembara atau menjelajah dengan berbasikal nanti yang dapat menjimatkan masa untuk pergi ke tempat-tempat yang lebih jauh dengan konsep. Ya, kita mengayuh, ya, kemudian naik kereta api dan sambung kayuh lagi, naik bas, terus kayuh, langsung berkemah dan diulang-ulang berkali-kali. Baiklah kawan-kawan, terima kasih ya kerana menonton dan juga pada Cosmos ya, thank you. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share untuk mendapatkan notifikasi video-video yang akan datang.